Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi dengan Mas Yas di channel Mas Yas Studio. Intro Kali ini, Mas Yas akan memberikan sebuah tips dan trik cara membuat akun YouTube atau channel YouTube via laptop atau komputer. Nah sebelumnya jika kalian belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Amazing. Dan masih ada doakan yang sudah subscribe semoga kalian selalu sehat dan selalu mendapatkan rezeki yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Haha oke langsung saja tanpa berlama-lama. Nah, untuk membuatnya kalian bisa buka web browser bisa pakai apa saja terserah, bisa pakai Google Chrome, Firefox, Internet Explorer dan lain sebagainya. Kalau Masyas lebih suka pakai yang Google Chrome. Nah, kita klik aja di sini. Kemudian klik di sini atau di sini sama saja, misalkan YouTube com kemudian enter aja kita tunggu masih loading sambil menunggu mungkin kalian bisa buka lainnya ya oh ternyata sudah masih proses ternyata ya nah ini dia mulai tampak tampilannya YouTube-nya setelah itu kalian klik di sini sign in tadi ada tombol sign in nah kalau sudah pernah masuk ke Google itu otomatis di sini sudah ada akunnya cuman untuk akun YouTube-nya belum nah ini jika kalian belum bisa buat akun Google atau Gmailnya, kalian bisa lihat video masjid sebelumnya. Linknya ada di deskripsi. Silahkan kalian klik itu. Nah, berhubung ini sudah masuk akun Google-nya, kalian tinggal pilih aja. Create, create a channel. Nah, your creator journey begins. Nah, klik aja. get started. Nah, ini di sini YouTube memberikan dua pilihan kalian bisa isikan nama yang pertama itu sesuai nama akun Google-nya kemudian bisa juga sesuaikan sendiri misalkan ganti nama mau ganti apa gitu kalau masnya lebih suka pakai yang akun Google. Nah, nanti kalau sudah selesai di lain waktu kalian juga bisa kok menggantinya sesuai yang kalian masing-masing klik aja select kita tunggu prosesnya ini masih puter putar clink clink nah sudah guys sudah jadi akunnya ya nah klik yang tadi akunnya nah di sini ada tulisan youtube creator you nah berarti ini sudah jadi tandanya. kalian mau edit bisa nah ini suruh upload foto profilnya kemudian mencetakan kepada orang yang melihat mau melihat channel kita nah ini misalkan misalkan kita tulis apa gitu channel Masias gantung dua untuk isi uh, channel tentang tutorial dan tips dan trik seputar komputer misalkan gitu. Kemudian ini add linknya itu bisa diisi sesuaikan warna. Nah, demikian tips dan trik dari Masias cara membuat akun YouTube terbaru via laptop atau komputer dan biar kalian tidak ketinggalan info seputar masya studio jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe jika ada pertanyaan atau saran silahkan tinggalkan komen kalian di bawah ini ya di fitur komen nah, Oke okay. sampai jumpa di video selanjutnya dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam masnya studio bye bye